Two, one, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel youtube rdx tube Kenmaster. master di pertemuan kali ini atau video kali ini saya akan tunjukkan bagaimana cara membuat tanda panah bergerak di Kenmaster. master dan di video ini juga saya akan jelaskan bagaimana cara merubah durasi atau ukuran dari Tanda panah tersebut Oke, okay, tidak usah lama-lama kita langsung ke tutorialnya Yang Pertama silahkan buka Proyek baru Kemudian pilih Latar, terserah Dari kalian mau pakai latar apa Di sini saya menggunakan latar putih Kemudian teman-teman silahkan Klik lapisan dan pilih Handwriting dan pilih tanda panah apa yang kita ingin buat Yang pertama saya akan membuat tanda panah yang ujungnya cuma satu Oke, perhatikan di layar monitor Saya akan membuat beberapa tanda panah yang memiliki ujung satu Kemudian nantinya tanda panah ini saya akan atur durasi dan animasi keluar animasi keluarnya agar terlihat lebih hidup atau terlihat lebih indah oke perhatikan atur durasinya dan pilih animasi keluar yang anda inginkan di sini saya menggunakan durasi 2,0 salah 2,5 agar animasinya lama ketika teman-teman ingin durasinya durasi animasinya cepat silahkan rubah ke durasi 1,5 Oke okay, saya Arrow kedua Saya akan menggunakan Tanda panah yang Memiliki dua ujung Di sini saya akan membuat dua Tanda panah Yang ujungnya ada dua Kemudian di tengah tanda panah Tersebut saya akan membuat Sebuah teks Yang mana teks tersebut sebagai yang memperindah tanda panah tersebut. Oke di sini saya akan membuat contoh, contoh saja. Kemudian pilih, kemudian ubah warna dan ukuran agar lebih serasi. Setelah itu teman-teman silahkan. Rubah animasinya, terserah teman-teman mau bagaimana animasinya. Dan untuk durasinya, silahkan teman-teman pilih sendiri, tapi di sini saya akan pilih durasi 2,0 agar animasinya lama. Kemudian, pilih tanda panah yang sudah kita buat. Lalu kita ubah animasinya sesuai dengan yang kita inginkan. Memudar, pop, geser ke kanan, geser ke kiri, ataupun yang lainnya. Terserah teman-teman. Dan pilih durasi yang teman-teman inginkan. Mau 1,0, 1,5, 2,0, dan sebagainya. tapi saya akan menggunakan durasi seperti yang tadi. Jadi hasilnya seperti ini. Oke. Untuk tanda panah yang ketiga, saya akan membuat tanda silang di teks. Jadi di sini kita bisa menggunakan teks, foto, dan lain-lain sebagainya. Tapi di sini saya akan menggunakan teks sebagai contoh atau media untuk pembelajaran ini. Oke, silakan teman-teman buat teks. Teksnya salah. Oke, jangan lupa pilih warna sesuai dengan selera. Kemudian Rubah ukurannya sesuai yang kita inginkan Kemudian Kita pilih seperti tadi Untuk membuat tanda Kemudian pilih tanda silang Dan setelah itu Kita tanda silang Seperti ini di sini kita juga bisa mengubah ukuran dari garis yang kita buat dengan cara menekan ikon yang paling bawah sebelum membuat tanda silangnya. Seperti ini. Ini ya. Dan teman-teman jangan lupa mau pilih warnanya mau warna apa? Bisa tekan ikon sebelah kanan tanda silang, ya. Jadi, tanda silang sudah jadi, tapi masalahnya tanda silangnya ada di belakang teks. Jadi, bagaimana cara membuat tanda silangnya ke depan? Silahkan, teman-teman, klik hand. -read di timeline kemudian klik titik tiga sebelah kiri dan pilih pindahkan ke depan dan hasilnya seperti yang di layar Oke, sampai di sini saja pertemuan kita pada kali ini. Jangan lupa like, subscribe dan komen. Dan jangan lupa pula untuk menyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari RDX Token Master. Terima kasih.